Nah, bang, teman-teman penasaran nih dengan DP 7 juta, hmm. dapat angsuran di 5 jutaan berarti ya untuk lima tahunan? Bisa nih uh, empat juta, juta bisa tahunan. Itu bisa dikonsolidasikan kira-kira? Kira-kira? Kira-kira? Kira-kira? Dapat lima uh, tahun, enam tahun, enam uh, tahun, empat tahun, lima tahun, lima tahun maksimal. Lima tahun maksimal. Lima tahun maksimal. Dengan angsuran sekitar 5 jutaan. 4 jutaan. Lima jutaan. Suki cabang mt harionong mt harionong pinggir tahu jalan cawang pinggir tau jalan cawang iya <tuk> betul Bisa, strategis banget ya bang ya iya gedungnya warna putih gedungnya warna putih <tuk> buat temen-temen yang kepo sama Suzuki, kita mau rekomendasikan dengan promo-promo yang sangat murah ya betul nah promo-promonya itu bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman yang cari mobil baru nah buat teman-teman ya ini mobil chakwee kualitasnya jauh melebihi harganya teman-teman jadi buat teman-teman membeli mobil baru ini luar biasa mobilnya apa bang? mobilnya apa bang? XR7 Seven nah untuk XL7 ini bang, kita mau memberikan promo-promo menarik yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu betul nah, ada beberapa varian tipenya bang? Uh, di XL7 ini ada tiga tipe ya? tiga tipe? Uh, uh, dari okay. tipe terendah, tipe Zeta terendah, tipe Zeta beta, okay. sama alpha beta tengah? beta, tengah-tengah alpha paling tertinggi? paling tertinggi tersedia otomatik dan manual? iya okay. betul kalau yang Zeta masih tersedia juga, metiknya ada. Oh, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Ada, dua ada. Dua dua juga ada. betul, oh, dua ada. Untuk sensasi seribu lima ratus, mesin kali lima belas B. Nah, di OTR-nya mulai berapa, bang? Kita setelah dipotong promo-promo, hmm? ya, itu mulai dua ratus empat puluh juta. Dua ratus empat puluh juta. Dua ratus empat puluh juta. Teman-teman, mobil baru tahun dua ribu puluh dua ini bisa kita standar ya, Tipe standar ya, standar. Tipe standar harganya Rp 240, 240 jutaan teman-teman bisa menghubungi nomor telepon Mbak Mira, Mba Mba Mira. Mira. Ya, di 0821 1742 4452 nah gitu teman-teman ya Mbak Mira siap membantu teman-teman yang mau pesan SPK punya satu Mbak Mira beliau antusias banget ada nyeraji Amin. Pokoknya semua dibantu ya, Mbak iya. ya. Dari, mulai Dari data, data mulai sampai tes drive, drive bisa macam. sampai mobil di antar ke rumah ya, Mbak nah, ya. Iya. Sampai finish sama sampai. Mbak Mira ya. Sama Mira juga tes drive bisa, nah. bisa di rumah. Bisa di rumah. Kita bawa paketnya sampai rumah. Oh gitu. Jadi teman-teman hmm. gak usah khawatir dengan perhalangan. Oh. Hmm. Oh, jadi dari Tangerang nih atau dari ah. Jakarta atau di luar Jabodetabek kan, ah. serasi seperti itu ya. Betul. Jadi Mbak Mira sama ah, Mas Mbak Pandi Sampai. siap membantu teman-teman, langsung dateng. Siap. Oh. Bisa langsung. Langsung SPK. baik break. Teman-teman <laughs> <laughs> siapin datanya ya KTP. Promo-promo di sini benar-benar murahannya. Tadi R3 bisa satu jutaan nih bang ya. Iya betul DP 1 juta Betul Kalau untuk ini Itu total DP bang? Total DP nah, kalau untuk ini Untuk ini berapa pak pilihan? Kalau untuk ini di angka 10 juta 10 juta 10 juta? Iya 10 juta mungkin 7 mungkin juta juga bisa 7, juga. 7, 7 juta, juta. juta 7 juta, juta, 8 juta. juta, 8 juta. Kalau kita menomor lagi <laughs> boleh ya bang? bisa dibicarakan. Di sini dia pakai teleponnya yang tadi <tuk> <selidarnya tuk> ya di Untuk ansuransi sebenarnya sama sudah preslist ya untuk tersebut. Tapi di sini deh kayaknya benar-benar menguntungkan benar -benar, banget. Hmm. Cuman itu bisa bisa ditawar lagi. <tuk> <tuk> buat uh, buat teman-teman yang benar-benar membutuhkan mobil baru, ah ini hmm. solusinya. Berarti kita nanti mobil baru kembang ya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya secara uh, hitung-hitungan ya hitung-hitungan, Ya lebih ke mobil baru untuk nilai ekonomisnya untuk kita, Kalau kita bicara kredit ya, betul. misalkan kredit Kalau kita compare dengan, biasanya kan review mobil second ya Benar. Kita menang di suku bunga biasanya Kalau dengan second ya Dan uh -huh. melayani syariah juga dong Syariah juga. Hubungan sampai 0% cicilan uh, cicila 0%, bunga, 0%, 0, 0 ada. Ada, bunga, ya? Berapa tahun bang? Kira-kira tahun, tahun, satu tahun, satu, satu tahun, satu tahun aja ya? Satu tahun. Untuk minimal DP 30%, puluh persen, kita tiga puluh persen bisa minimal tiga persen untuk mendapatkan bunga 0 persen betul nah, tapi um, hanya tenor satu tahun tenor satu tahun tenor satu seku... tahun bisa dapat uh, suku bunga yang nol nah, persen iya. dari OTR 240 ratus juta mm -hmm. betul dikali 30 puluh persen tiga puluh persen oh sorry tiga persen tiga persen dikali satu tahun Bunganya nol persaya. Bunganya nol saya. Saya nah, nah, mendapatkan ya. asuransinya orang. Asuransi udah, asuransi. Oh, itu oh, Luar biasa kan? Luar biasa. <laughs> Jadi kita gak perlu bayar bunga. Iyi. Nah, Iyi. Ya. Atau mau mobil baru. Dua kali angsuran juga ada. Oh iya? Ya? Dua ada. kali angsuran ada. Ada hmm. tenor 5 tahun. Boleh dijelaskan teknisnya okay. seperti apa, Pak? Paket-paketnya. Paket-paketnya kita ada free dua kali angsuran, okay. misalkan kita contoh ambil dua tahun ya 24 puluh empat bulan, jadi dua puluh bulan. Total berapa? Total dipe sama. Minimal sepuluh persen. Sepuluh persen. Sepuluh persen. Berarti yang tadi kita sebutkan tadi tuh? Kita, bisa kayak gitu. Bisa. bisa. Oh, nah, teman-teman di PT yang masih bisa ditawar, hmm? masih ada free potongan dua kali ya. Dua bulan. Dua bulan potongan. Nah, Angsuran. Iya. Luar biasa. <laughs> Bang pandi sama Mbak Mira menawarkan untuk aksesoris tambahan lagi ya? Betul, teman-teman yang mau SPK di minggu ini ya? Betul, Betul. SPK di minggu ini mungkin tambahan uh, apa kita tuh? Kita ada tambahan, misalkan contoh ya, ah, saya enggak. aksesoris kita kaca film aja kita waranti 5 tahun. Oh ya? Uh, uh, kaca film kita garansi 5 tahun. Mm -hmm. Mungkin kalau di screenshot, tutupnya mm -hmm. sama langsung ke Mbak Mira. Oke. Okay. Uh, Ya. Ada tambahan dari Jauh. Mbak Mira spoiler Berarti ya, kan nah. teman-teman Dero Saoto nih, size levelnya terutama nah, ya kalangnya. Berarti screenshot okay. aja, langsung WA Mbak Mira Mbak, aku betul. nih size level dari Dero Saoto, ada kelebihan yang Mbak Mira kasih dong ya, uh, ya. <laughs> Jadi kan di tipe beta itu belum ada spoiler om ya belum Oh belum ada spoiler Mbak, Mungkin sama Mbak Mira bisa nanti dikasih. Nanti dikasih. ditambahin. Ya, kan? Kan? Disini, gitu. Tapi untuk SPK minggu ini ya Mbak Mira betul, ya, ya. <laughs> Selain mobilnya bagus, hmm. uh, tipenya juga terbaru ya. Iya. Harga juga masih di bawah ini ya 300 <tik> <Di garasi> ya. <tik> <tik> Lihat di dalam boleh, kalau <tik> <mau> lihat kabinnya <tik> boleh. Oke. Lihat selanjutnya ya, kita lihat dalamnya lah. Nah, <tik> ya. nah ini teman-teman interiornya dari mobil Excelon tipe Beta. Tipe Beta. Betul. Ini yang paling menengah ya. Ini menengah. Menengah punya berapa ini bang? Kira-kira bang? ini tujuh inch oh tujuh inch tujuh inch wih luar biasa ya mewah banget ya dalemannya ya betul 7 inch kita misalkan mau nonton youtube mau lihat google maps sudah kita bisa sambungin ke handphone bener oh, bener bener nah teman teman sudah dapat kenyamanan dan juga sudah dilengkapi dengan water water cooler ya di sini iya. betul di sini hmm. pendingin itu pendingin minuman ya iya hmm. itu pendingin minuman di sini ada aux Betul. Ada untuk USB. USB, iya hmm. Oke. Okay. Sudah lengkap ya Om ya? Iya, sudah lengkap semua nih mbak. Dari segala fitur, segala kenyamanannya sudah hmm. terdapat di SR7. Ini juga ada kelebihannya, dia di bagasinya puas juga ya. Nah, kita lihat yuk. Kelipatan kursi 50-50 ya Bang ya Nah ini untuk bagasinya ini emang Yang Rosa tau nih, katanya luas bisa masuk koper juga ya? Iya betul Bisa masuk koper yang gede itu loh Iya ya, Mbak Winda ya Jadi di atas ini kita bisa, bisa? taruh koper ya. koper ya Misalkan ini kita tarik uh -huh. Ya ada koper, di atasnya di dalam. Oh, ini bisa, buka bisa buka lagi Oh iya bisa buka lagi ya Betul, hmm. kita bisa buka, buka lagi Biasanya di sini buat taruh sepatu Sepatut, atau laptop ya. biar nggak ketinggian ya, kapan, oh, Kita tutup iya, atasnya iya, buat koplat Oh iya nah, Kalau iya, kita tutup versinya iya. kita... juga dia rata Oh iya Kelipatan ya. 50-50, yang di tengah 40-60 Betul Tapi ini masuk untuk uh, penumpang berapa ini? Tujuh Tujuh ya? Wow. Oke okay, so, untuk keseluruhan bagian bagasi, bagasi. sangat. Luar biasa Oh menurut <gir> saya Untuk perjalanan jauh juga, wah enak ini bawa-bawaannya <gir> <betul. gir> Dia jarak bangkunya juga kalau ditarik ke belakang ini um, hmm. uh, Jaraknya lumayan Light kaki masih panjang, oh, panjang. panjang. panjang. panjang hmm. Kalau untuk orang tua ya Kakinya yang belakang itu kita flat Bisa kan ada yang naik tuh belakang dia Tapi dia bisa di ini ya, setel ininya Bisa, bisa Bisa sliding dan slidding ya? Bisa. Oh, untuk hmm. untuk kursi belakang tuh ya iya. Nah banyak kelebihannya ya Banyak kelebihannya ya Memilih mobil Suzuki SL Nanti yang suka bawa orang tua Itu kan kadang Kadang kok oh, nggak mau yang sempit tuh om hmm. Kadang ada yang paling gak mau yang sempit tuh Kadang tuh enggak Kadang kayak orang jongkok gitu <laughs> kan ya. Ini di uh, kursi belakang ada untuk ngecas HP juga ada ada, ada di sebelah kiri sini ada. Oh ada itu ya. Hmm, hmm. Nah bang, teman-teman kan -teman penasaran nih dengan dp 7 juta hmm. dapat angsuran di lima jutaan berarti ya untuk lima tahunan? Bisa, empat uh, juta bisa. 5 tahunan. Itu bisa dikonsultasikan. Kira-kira, kira-kira, kira-kira. bisa dapat lima tahun, enam uh, tahun, enam tahun, empat tahun, lima tahun maksimal. Lima tahun maksimal. Lima tahun maksimal. Dengan angsuran sekitar 5 jutaan, hmm. 4 jutaan. 5 jutaan. Tapi tergantung tipe sih semuanya sebenarnya. Betul, betul, betul. Ada beta, zeta, yeah. eh, zeta, beta, beta, apa Betul, betul, betul. Nah, teman-teman, kelebihannya mendapat membeli mobil Suzuki yaitu dengan DP murah, hmm. ansurannya masih sangat kejangkau untuk ya, ke ukuran mobil baru sekelas saya 17000 Karena apa? Harganya jauh di bawah ekspektasi Sangat murah. Tapi yang didapetin jauh lebih besar. makanya ditunggu secepatnya SPK-nya, teman-teman. <tiarkan> langsung ke Mbak Mira atau Bang Pandi? Nah, langsung ke Mbak Mira atau Bang Pandi. Ada mau tanya lagi sebelum kita penutupan kira-kira? sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, teman-teman, berikut tadi yang kita rekomendasikan. Semoga teman-teman SPK langsung ke Mbak Mira, hmm. langsung pesen atau janjian dulu hmm. siapin datanya. Cukup KTP dan sama kakak aja ya. Iya. Nah. Gitu. Cukup KTP, NPWP sama kakak aja. Atau teman-teman mau beli R3, total DP satu juta. Betul. Total DP satu juta untuk R3-nya. Tapi untuk all type untuk hmm. all type Suzuki ready semua ya. Ready uh, semua. Gak ada, ya? ada yang inden ya? Gak ada yang inden bang. Untuk Kita, semua warna juga ready ya. Iya, iya, iya Nah, itu teman-teman. Dengan pilihan. Teman-teman pilih aja sesuai dengan selera teman-teman. Selera teman-teman. Hmm. Yang pasti salesnya dengan dengan Pamira dan Bang Pandi. Bang Pandi. Bang Pandi. <laughs> <laughs> Oke, ada lagi? Bara kali? Sudah. Teman -teman. Sudah. Ini tutup, silakan. Untuk teman-teman semoga puas nih. Kita sudah menjelaskan mobil untuk uh, dari Suzuki XL7 ya. XL7, XL7 dan tadi R3. Itu. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua Yang lagi cari-cari unit mobil baru Yang mantap Harganya, Dengan harga yang sangat Murah, murah. murah banget teman-teman Ditunggu SPK-nya Kalau nggak uh, bookingnya dulu ya Telepon wow. dulu Mbak Mira ya Mbak Mira sama Bang Pandinya Terima kasih untuk teman-teman Salam otomotif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Rosa